Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi bersama Mbak Widya Nah teman-teman Pada video kali ini Kita akan belajar atau melanjutkan kembali pembahasan dari video sebelumnya Atau melanjutkan kelanjutan materi dari video sebelumnya Nah sebelum kalian menyimak video ini Mohon like, share, share dan di akhir video nanti silahkan komen tentang konten ini Dan kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Mohon dukung channel ini ya Dengan cara subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Nah jangan lupa ya di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian Terima kasih Selamat menyimak. Nah teman-teman pada video sebelumnya kan kita sudah tahu ya bahwa bunga berdasarkan kelengkapannya Berdasarkan kelengkapan bagiannya dibagi menjadi dua yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki keseluruhan dari perhiasan bunga Dan juga alat kelamin bunga sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu Perhiasan atau beberapa bagian dari bunga lengkap Nah, saya punya bunga sepatu nih teman-teman Konon bunga sepatu itu merupakan bunga banci Loh, bunga kok banci? Nah, mau tahu penjelasannya? semakin berikut ini ya Nah, teman-teman Berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya juga Dibagi menjadi dua loh ada bunga sempurna dan ada juga bunga tidak sempurna Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kedua alat kelamin bunga Bunga sempurna ini juga disebut dengan sebagai bunga banci ya Kenapa ya? Karena di bunga sempurna ini memiliki alat kelamin bunga nih dua-duanya Yaitu putik dan benang sari Nah kalau bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu dari alat kelamin bunga Misalnya teman-teman ada bunga yang memiliki benang sari saja dan ada juga bunga yang hanya memiliki putik saja Begitu ya teman-teman Jadi contohnya apa ya bunga sempurna dan, dan bunga tidak sempurna Nah teman-teman ini adalah contoh dari bunga sempurna terlebih dahulu ya Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga sepatu Bunga mawar dan juga bunga tulip Loh loh contohnya sama ya dengan bunga lengkap Ya iyalah teman-teman Maka dari itu kita harus pahami konsep berikut ini Ini ya teman-teman Saya sudah menuliskan catatan penting Berarti kita harus memahami konsep ini Konsep yang pertama yaitu bunga lengkap pasti bunga sempurna dari teman-teman ingat ya kalau bunga lengkap berarti dia bunga sempurna Kita ingat dulu nih bunga lengkap kan punya benang sari juga punya putik Serta punya kolompak dan semak Jadi teman-teman bunga lengkap pasti bunga sempurna ya Kan bunga sempurna lengkap alat kelaminnya Tetapi teman-teman bunga sempurna belum tentu bunga lengkap Kenapa ya? Karena misalnya bunga sempurna itu memiliki alat kelamin Misalnya benang sari dan juga putih tetapi dia tidak memiliki kelopak atau tidak memiliki mahkota Jadi bunga sempurna belum tentu bunga lengkap Dan konsep yang terakhir atau yang ketiga ini adalah bunga sempurna dan bunga lengkap pasti bunga banci Artinya pada bunga sempurna dan pada bunga lengkap kita bisa menemukan kedua alat kelamin bunga kita ulangi ya Bunga lengkap pasti bunga sempurna Bunga sempurna belum tentu bunga lengkap Dan bunga sempurna serta bunga lengkap pasti bunga banci Nah teman-teman sudah paham ya teman-teman Sekarang kita ke contoh dari bunga tidak sempurna Yaitu bunga jantan pada jagung Dan juga bunga betina pada jagung Bunga jantan jagung kita bisa temukan di bagian atas tanaman, teman-teman. Di atas tanaman, jagung biasa kita melihatnya seperti padi, ya, teman-teman. Warnanya kecoklatan seperti itu, ya, teman-teman. Karena bunga jantan berarti dia hanya memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari. Berarti, kalau dia hanya memiliki benang sari, bukan bunga banci, ya, teman-teman. Begitupun dengan bunga betina jagung. Kalau hanya memiliki bunga betina jagung, berarti dia bukan. Bunga banci Bunga betina jagung ini biasanya kita temukan di bagian ketiak daun Nah bunga betina pada jagung ini berarti memiliki alat kelamin Betina yaitu putik saja Nah putiknya yang mana teman-teman Nah kalau teman-teman kalian bisa melihat jagung yang ada seperti kayak rambut-rambut itu Nah itu eh, merupakan putiknya Nah sekarang teman-teman sudah paham ya bedanya antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Teman-teman juga sudah tahu contoh dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Oke teman-teman kita simpulkan ya yang sudah kita pelajari bersama Nah bunga berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya terbagi menjadi dua Yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Bunga sempurna yang merupakan bunga yang memiliki kedua alat kelamin bunga Dan juga bunga tidak sempurna yang merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin bunga Sudah paham ya teman-teman Tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Oh ya teman-teman bunga itu atau tanaman itu ada yang berumah satu dan ada yang berumah oh. Bunga kok punya rumah Emang kayak manusia ya punya rumah Nah penasaran kan kita bahas di video selanjutnya. Oke okay, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa dukung channel ini ya. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, share, banyak-banyaknya ke teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullah.